Bismillahirrahmanirrahim, setelah kita mendapatkan Mail go ID, selanjutnya kita akan mengajukan domain desa.id secara mandiri. Kita perhatikan dulu untuk persyaratan ekstensi domain desa.id. Silahkan dibaca surat kepala desa yang masih berlaku, kemudian disertai dengan surat permohonan. Dan surat kuasa, seperti contoh template yang sudah disediakan oleh Kominfo. Selanjutnya, kita masuk ke domain.go.id, kita akan tulis di sini untuk nama desa kita. Klik cek Scroll ke bawah yang kita harapkan adalah ini: karungan desa.id masih tersedia. Kita daftar. Kita daftar lagi. Klik di sini. Silahkan. Nama akun. Kata Sandi. Dan ini semua dilengkapi. Hingga... Mempersiapkan tiga berkas dalam format GIF JPEG atau PDF dengan maksimal ukuran 1024 kilobyte, artinya ini 1 MB lebih 24 kilobyte. Silahkan siapkan Notepad dan copy paste di sini. Kita browse. kita klik daftar apakah informasi ini sudah tepat karena kita sudah menyiapkan pada manajemen folder dengan benar dan sudah memeriksanya maka kita percaya diri saja dan kita klik submit Alhamdulillah Pendaftaran berhasil. Silahkan, teman-teman, di sini ada notifikasi pendaftaran berhasil. Kami telah mengirimkan email konfirmasi dengan subjek, aktivasi, nama akun Anda. Silahkan aktifkan yang disebutkan dalam email tersebut. Kita lihat untuk emailnya, kita reload. Klik tombol yang sudah disediakan. Hasil konfirmasi email. Ini sudah dinyatakan berhasil. Biarkan kami memeriksa terlebih dahulu dokumen. Artinya kita tinggal menunggu tentunya sambil berdoa. Semoga permohonan dikabulkan. Terima kasih.